Waktu saya body scan ini, saya nggak rasa apa-apa. Apa, -apa. Atau yang lain berkata, saya merasakan sesuatu, gitu ya? Yang lain berkata, "Satu lagi, saya nggak naik-naik banget, gitu." Oke, soal saturasi, sekali lagi tidak harus naik banyak karena memang tujuannya terutama soal rasa. Nah, rasa ini bagi yang merasakan, ya, yang merasakan minyak kayak kok sakit, nyeri, walaupun sangat jarang dalam metode ini. Ya, yang lebih banyak itu kayak yang nafas 200 kali gitu ya. Waduh, bringingan Pak, kesemutan Pak, itu yang respon begitu banyak banget. Yang ini jarang sekali. Tapi kalau merasakan, ini saya dikasih ilustrasi yang bagus. Yang merasakan tuh siapa sih? Tubuh kita. Jadi ada kesadaran, lalu ada casing atau badan tubuh kita meresponi rasa sakit. Nah, rasa sakit itu diilustrasikan seperti anak. Kalau Anda punya bayi, punya anak ya, anaknya nangis gitu ya apa yang anda lakukan saya banting Pak ada <laughs> setan apa anak dibanting gitu itu kita gendong aja itu anak dia tersenyum kita nikmati. dia ketawa ada lucu kita sedang banget bahkan kadang, kadang ada orang tua agak usil gitu ya saya pernah lihat YouTube gitu anaknya itu dikasih namanya dikasih kayak makanan dia tertarik ya tapi jeruk nipis sulelu anaknya hum, hum, hum, hum. itu orang tuanya ketawa kakak-kakak menikmati ekspresi dari si bayi bagi dia lucu tapi menurut saya ini bapak iseng ini bayi jadi dikasih jeruk nipis gitu ya tapi namanya bayi itu itu itu, itu apapun kita gendong terus sampai bahkan akhirnya kalau kita peluk kita peluk gitu nangisnya bisa hilang nah kira-kira begitulah ilustrasi mengenai rasa yang tadinya nggak pernah muncul lalu muncul ya kalau selama ini muncul ke dokter ya kan? itu kan udah parah berarti kan selama ini udah muncul nih pak leher saya kaku terus saya udah cek cek cek kan rasa muratnya tinggi atau kolesterol tinggi butuh tindakan medis atau obat gitu ya tapi kalau mau sabar gitu ya Ya karena ke dokter itu siapa tuh ada hal yang lain gitu ya. Tapi kalau betul-betul hanya asam urat, kolesterol itu bisa diatasi ya dengan selain olah nafas, olahraga, berjemur dan sebagainya. Nah kalau rasa itu nggak pernah muncul, tapi sekarang muncul. Nah itu sebenarnya selama ini pun ada, cuma tidak terasa. Gendong dia seperti bayi. Hadapi, jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Rasa itu akan hilang nanti ya dengan kita tenang, ambil nafas kita mulai salurkan oksigen ke arah yang sakit itu kita yakin terjadi kesembuhan karena nafas kehidupan nafas itu dari Tuhan dan nafas itu menyembuhkan untuk regenerasi sel perlu oksigen yang cukup dan tubuh alkali dan saya sedang melakukan hal itu rasa sakitku aku hadapi aku tidak lari dari kenyataan dan rasa sakit itu akan aku bisa kendalikan nah itu sikap mental, tapi juga sikap positif. Dan memang begitulah cara kita menghadapi bayi atau rasa sakit kita yang tadinya tidak ada jadi ada, ya berbeda dengan yang tadinya selama ini ada. Anda boleh mengambil keputusan untuk tindakan medis, atau Anda mengambil keputusan untuk misalnya memang tekadnya ada dan cukup kuat untuk pola hidup sehat. Dan orang nafas, begitu ya, bukan saya kaget sih. Saya kaget tadi malam, saya terus nggak menyangka akan berjumpa orang yang kanker stadium empat tapi udah kemo di luar negeri sekian kali dalam satu paket selama sekian bulan tinggal di luar negeri satu bulan bisa dibayangin belum lagi yang biar rumah sakitnya itu dia udah habis miliaran kenapa dua tahun kamu lagi dua tahun kamu lagi jadi tiga kali yang keempat udah stadium empat dia udah capek. capek capek hidup capek membiayai capek kemo saya kaget dengan ceritanya Bapak Jarod saya ngambil keputusan tidak kemo saya kaget karena saya nggak tahu dia mau cerita apa gitu apa yang dia lakukan saya jadi vegan saya makan daging saya saya ikuti ikuti anjuran dokter untuk makan sehat bagi orang kanker ya sekali lagi soal makan ini tiap orang unik makanya nanti saya akan ngajar mengenai genomic diet makanan sehat sesuai dengan dna masing-masing dan dia akhirnya juga ikut olah nafas bukan dari saya ya dia dia bukan belajar dari saya karena dia ini kejadian sebelum saya bahkan belajar olah napas dia belajar dari orang lain Ya, dan ajaib udah dua tahun lebih tiga tahun hampir malah ya dia tes dan sembuh ya sekali lagi ini juga bisa terjadi kesembuhan pada Bapak Ibu tapi saya tidak boleh menjanjikan ya karena memang bukan dokter yang menyembuhkan tapi ini kita belajar olah nafas yang pasti menaikkan imun saturasi dan PH itu yang pasti nanti hal-hal yang lain ya seizin Tuhan ya terjadi uh, kesembuhan